Assalamualaikum Apa khabar semua Siaga semua sihat Duduk di rumah Sama-sama kita putihkan Rangkaian COVID-19 Ok hari ni tak tahu Audio jelas ke tak So Yasin sekarang Berada dekat Tada Murtada Da'wah Center Madat iaitu salah satu uh, apa, tempat tafis Kuala Taffiz daripada Ustaz Yakob Yusra. So Yasin incharge sebagai fotografer wakil daripada Philandio. So apabila Yasin sampai kan basically kalau kita tengok tafis selalunya kau ingat tafis tempat yang biasa-biasa ceroyak tak tak semegah mana apa semua tu kan tapi bila mai sini dia mengubahkan perspektiflah kalau hampa kesempatan cuba mai ke Mutaradawah Center sebab dia apa yang saya nampak dan sembangat uh, ustaz tak ada sembang pun dan cakap je tu dia apa dia punya mission dia tak tak tak, tak macam menghafaz biasa ada sebab nak lahirkan matafiz yang muslim yang proaktif eh? pro pro pro professional muslim something like that yes So, dia nak Tafiz yang, yang jenis profesional Bukan yang jenis setakat Hafiz Tengah berkata, eh, lepas tu jadi imam masjid dah Dia nak yang something yang back 100 meter So, good idea bang, Bagus lah macam idea matri sekalipun Dan, saya suka dan harap Banyak lagi Tafiz-Tafiz kat luar Luar sana Especially Malaysia dapat buat macam ni Idea macam ni, bagus Dan, kalau anda tengok uh, yang baru ni Sekarang, Ustaz uh, Aku seru tengah kumpul dana untuk buat uh, Kompleks Madat iaitu satu komplek yang ada 24 jam masjid yang ada R&R lepas tu ada e-sport, ada sport, lepas tu ada tempat full integrated tafis yang maksudnya tafis yang integrasi lah and then satu lagi rumah asnaf, rumah asnaf adalah rumah orang tua untuk pergi ke lagama. so bagus yang yang komplek tu lagi besar lah so harap semua dapat jalan lancar dan Itulah, kalau, ada, kalau ada peluang bolehlah Yasin interview sikit Nak minta nasihat Daripada Ustaz Yaakob Yusro sepatah dua Baru best sikit yang konten kan Saya tak tahu lah So ya, saya rekod aja dulu ada rezeki ada lah okay, Assalamualaikum So hari ni Yasin bersebatan Untuk berjumpa dengan Ustaz Yaakob Yusro okay, So nak tanya macam mana konten kereta hasilkan konten yang bermanfaat nak maka okay, baik. nasihat kepada uh, anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat saya Yasin Subhanallah Moga kaya bertakwa InsyaAllah ni orang salat baik, baik tuan, -tuan semua konten, konten kereta termasuk saya saya pun konten, -konten kereta saya terlibat dengan Kokom Studio, ML Studio dan apa yang lain sebenarnya kita pegang satu bandar Nabi sebutlah Haji berkata وَعْمَلْ مَا fa فَإِنَّكَ مَجِزِيُنْ بِهِ tuan-tuan apa yang kita buat hari ni kita akan dipertanggungjawabkan. Maka, mana-mana -mana, konten kereta Kamu sedang memberikan teladan yang baik ataupun buruk So, bayangkan kalau kamu buat satu video yang bermanfaat Kalau Allah takdirkan kita mati hari ini Maka, manfaat itu akan kekal sampai bila-bila Tapi, kalau kamu buat video yang mendedahkan aurat Kamu buat video yang berbentuk penipuan Video-video yang mendatangkan fitnah Video-video yang mendatangkan benda yang tak baik Tuan-tuan, itu juga yang akan menjadi uh, Satu bebanan yang Liability yang akan kamu tanggung sampai bila-bila Sampai di Yawmul Mahsyar Orang kata, Ya Allah, inilah dulu asi uh, fulan yang buat video mendedahkan aurat ya Allah aku tengok video tu maka tontonan akan beruntung juga sebab tu saya pesan kepada tontonan dan saya juga make sure apa yang kita nak buat hari ni kita fikirkan jauh ke hadapan kalau tontonan hanya mengharapkan monetis daripada duit tontonan nak dapat duit dari mana kalau dah bagi tuan-tuan sejuta sebulan pun tuan-tuan tak makan nasi sepinggan Tuan-tuan tak makan selori tuan-tuan Tapi ingat nilai sejuta itu datang daripada sumber yang halal ataupun haram Daripada sumber yang meredahkan aurat Sumber yang betul ataupun tidak Maka bab ni tolong ambil berat pada semua konten-konten kereta Tak salah untuk kamu nak buat konten bagi kau orang tapi salah kalau kamu buat konten yang tak baik Atau konten-konten berusurkan maksiat Saya doakan semua kaya bertakwa Dan ingat mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini Semua akan dipertanggungjawab Mudah-mudahan Allah bagi manfaat insyaAllah okay, InsyaAllah, terima kasih Ustaz Assalamualaikum Sebelum sekali Yeay Okay So yeah, Alhamdulillah Alhamdulillah dapat pun So Ya saya kata video tadi memang bermanfaat gila lah orang bermanfaat daripada video-video sini -video sebelum ni. So sama-sama kita like, komen dan share YouTube channel Asmuna Nasha video ni supaya semua content creator dekat luar sana, Malaysia khususnya dapat manfaat dan ingat kata-kata ustaz. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Site yo. Ya. Yeah.